Sesuai siswa dari SMKPP PP Negeri SARA Aceh okay, yang menerima bantuan PWMP yang berjudul "Usaha Pergemukan Kamping Potong". Ya, ini kalau saya, karena masa pandemi tidak bisa mengkasih pakan langsung, jadi saya yang dekat dengan sekolah yang mengasih pakan. Nah, kota saya, ya, ada yang pertama saya sendiri, yang kedua Alan Sutandra, yang ketiga Muhammad Dandi, dan keempat Pencosa. Saya sekarang akan memotong pakan hijauan yang ada di lahan kami, ya, ayo kawan-kawan. Uh, bagus dan in, in, in Kalau kita potong segini, takutnya nanti kan akan tumbuh dan bercabang. Dia punya akan jadi jelek. kami nggak tahu yang tahap perkembangan dulu kan waktu pertama kami beli kambing ini sekitar harganya 2 jutaan dan sekarang hmm, harganya kita 3 jutaan kan kami akan menjualnya akhir tahun atau di hmm, harga kambing naik dengan ada ini hmm, walaupun kami dalam, masih dalam pendidikan kami masih bisa pun dengan ada program pwmp Pro ini nantinya kami bisa membuat membangun usaha mandiri kejangan, kejangan. sendiri dan um, kami bisa membuka lowongan kerja untuk orang lain